Jalanan saya Kita coba untuk Menyumbangkan sekolah Oh, oh, oh. gua guide Satu teman spesialnya ya Ya nanti juga masih ditunggu buat bapak ibu yang lain yang mau bernyanyi atau mungkin